serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Lesti dan Bima tentunya Baiklah bersama-sama untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan cidukan vitamin Masya Allah banget ya Luar biasa Papa B Setiap orang yang bertemu bersama ya Pasti minta foto pasti juga selalu mendoakan masyaallah Allah, mudah-mudahan doa-doa baik dari orang-orang baik yang sangat tulus mendoakan, mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan, amin Postingan ini pun juga kembali oleh aku Nining Talks. Real. namun kita salvo kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah, tabarakallah, lihat story WA teman semasa SMP yang lagi melaksanakan ibadah umroh Dan Alhamdulillah, bisa bertemu Papa B, semoga selalu sehat serta dilancarkan ibadahnya Amin, ya robbal alamin, maaf gak tag IG, soalnya gak tau IG-nya IG tuh, Masya Allah banget ya Alhamdulillah, terima kasih banyak vitaminnya, ini membuat warga Konoha sudah bahagia Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ibadah umrohnya mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik kemudian juga bersabat ya tinggal 10 hari lagi acara Indosiar tepatnya acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-28 Bunda Lesti persahabat ya sudah dipastikan akan menghadiri akan tampil di acara tersebut untuk memberikan tentunya kejutan buat kita semuanya nantikan ya kemeriahan Pesta Hari Ulang Tahun Indosiar yang ke-28 bersama deretan bintang dan artis papan atas Indonesia. Dalam 10 hari lagi persahabat ya saksikanannya di Indosiar. Untuk berikutnya persahabat ya, namun warga konoha ini dibuat gak respect banget dengan tentunya Indosiar. Acara semalam, mendatangkan peramal persahabat ya, peramal Hardi Gumai. Ini meramal soal inisial R. Yang akan kembali jadi pusat perhatian Dan akan ramai kembali di tahun 2023 ini Warga Konoha tidak respect banget ya Masih ada aja yang percaya Dengan peramal Dan salut banget bersahabatnya dengan Abi Ramzi yang sangat luar biasa Masya Allah, Abi Ramzi selalu Tentunya Menyampaikan kata-kata yang sangat bijak Kalimat Tentunya kita harus mawas diri aja, ini sudah luar biasa Kata-kata dari Abi Ramzi, mudah-mudahan ya Kita semuanya selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan semoga Papa B selalu diberikan kesehatan Dan juga selalu dijaga dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik juga Amin Karena di ramalan ini persahabat ya Tentunya inisial R juga ada 4 orang katanya Apalagi, inisial R itu adalah seorang aktor, dan juga tentunya sudah mengalami permasalahan kemarin. Ini membuat warga Konoha ya tidak respect banget dengan Indosiar yang menayangkan dan mengundang seorang peramal. Padahal ini acara dangdut ya Kita lihat di beberapa tanggapan komentar, banyak sekali respon yang diberikan oleh Lesa Lovers. Di antaranya pesaba dari akun Instagram @rosana_skales24 mengatakan ingatlah Islam mengharamkan segala jenis ramalan masa depan. Tidak ada yang mengetahui masa depan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik alam semesta. Betul sekali bersahabat. Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Fatihnya Leslar mengatakan, masih percaya yang kayak ginian, astagfirullah. Tuh banyak sekali orang-orang yang tidak respect banget ya. Dan kita lihat juga persahabat tanggapan selanjutnya. Dari akun Instagram Ayu Yulandari purba Disitu juga mengatakan, mentang-mentang kemarin inisial R viral. Sekarang R juga katanya. Si Tumah ketahuan cari sensasinya. Udah deh Indonesia gak usah pakai bawa-bawa peramal segala sih. Gak banyak yang respect juga persahabat ya. Banyak yang nggak menyukai dengan tentunya persahabat indosiar yang mengundang peramal. Berharap banget ya kita semuanya tentunya selalu menjadi orang baik dan mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan ramalan-ramalan seperti ini persahabat ya. Mudah-mudahan juga terkhusus idola kesayangan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita selalu menantikan kejutan dan pastinya selalu mendoakan yang terbaik untuk Leslar dan selalu menunggu cedukan vitamin. Mudah-mudahan ada kabar baik hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.